gak terasa ya. kemarin kita sudah dikeringin ya sudah dikeringin, udah disedot kering tuh sama si nenek tuh ya si baba nenek lampir oh masih masih ternyata wah ini lompat kah wah ini gue hahaha <laughs> 2 rasio. Oke, game game. Mainlah 100. Ya. Oke, okay, kita bisa lihat di sini di sini ada event quest player yang XP yang dimana ini uh, meningkat 1,5% ya. Dan event lagi, event The Woodland Loneliness, Sanitis Kulai Sinis sudah hadir dengan Princess Festival Gacha. -nya buat Nenek Kak Oke dah sisanya itu saja alright masih ada 10 kali gratisan masih ada loh. tapi pikir udah habis loh apa gua gacanya gratisan aja wali gratisan dulu eh? besok mungkin enggak lah kita langsung saja kali ya mudahan cukup tapi sebelum itu kita ambil debansos dulu ya debansos debansos Lima ratus dua, main let's go. Kita yang free, guys ya. Ini nih bagus ya, tanya. untuk karakternya itu dia magic ya, Boost magic, oh ngebus ya. berarti buff di ya. buff nih, ya. ngebuff x skill. Oh untuk dirinya sendiri ya, gua pikir untuk satu tim, let's go yang pertama nih, guys ya yang pertama apakah what the heck is that? ya gak heran sih nggak heran gue. nggak heran karena tiga rednya di double gitu ya, double red gitu nggak ya. heran gak heran double red yang gak herannya lagi yang nggak masuk akalnya lagi misalkan kita dapat nenekkannya langsung cuy. mari kita nih yang benar Neneka, yang benar. Oh, Oke, okay. nggak mungkin, ya. tidak mungkin, secepat itu, tidak mungkin secepat itu. Mayan, gratisan pertama Garang baru kita ini. Semoga nggak habis banyak ya. Let's go. aduh satu doang enam kali, oke. Okay. nah, apakah ini? dua dua dua please, mantap dua. ini harusnya nih, ya. harusnya nih. semoga. Nenek kalau musuh. Keh siapa ini? Annie? Yukohi Kaso, Ini bagus nih, lupa. Oke kita lihat kembali yang kedua nih. Minum, nah, jadi dapat Ninon Coba, kita Kayaknya kita farming bintang tiga. Tujuh, kita farming Please, lagi, yuk. Oke, okay, enggak lagi. yang terakhir. Apakah benar? Apakah benar? Hah? Yang benar nih. Oke ini dia guys ya. Kita siap-siap. Apakah? Apa tuh. Wah, gila coy joy, langsung joy, yang benar joy. Berapa kali kita? 40 puluh kali pul. Simpan ini, mantap berkah di hari Jumat, berkah di hari Jumat. Ini kalau masih ada waktu mungkin kita lay ano ya, kita operatornya Maksudnya karakter. Nanti gua nih tinggal ini ruang nih, mereka berempat nih. Katanya nih bagus nih. Max ini juga di Max, hanya nah, ya. Habis 8 delapan juta, kita cuy Level seratus, nah, kita coba di mana guys? Nah, kita coba di sini saja. Mari kita lihat karakternya. ngebuff teman sendiri ya? Eh, nggak nggak dia untuk dia sendiri tuh. Nah ini, lho. kita lihat ya, sekiranya nih. Oh ngebuff, Panjer oh, jadi double deh tuh. Wah pantes ya, gue memang nih me. sakit deh beban dia sendiri ini. Lama juga tuh. Ya. itu skill lama ya. Wah, lama juga skill ya. Wah, skillnya aktif terus ya Kejadiannya misalkan kita gabungin dengan ini dan ini juga apa jadinya 2000, 2000 untuk di make yang biru itu ini kan magic kan anjay, keren koreng, jadi begitulah dia guys dari nampakan dari neneka ini bagaimana pendapat kalian? apakah nenekka bagus? atau sangat bagus? atau worth it sekali sampai 4 tahun ke depan? apakah masih worth it? silahkan komen saja di bawah, oke? Okay? gua dan Maulana undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Mantap, tapi eh. berkah di hari Jumat.